Assalamualaikum sahabat kreatif, dalam video singkat ini saya akan berbagi ilmu sederhana tapi berguna, singkat tapi bermanfaat Dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita merasa jengkel karena susahnya membuka tali mati pada kantong resek belanjaan kita di video singkat ini akan saya tunjukkan cara praktis dan simpel bagaimana cara membuka tali mati pada kantong kresek nah ini langsung saja akan saya praktekkan bagaimana cara membukanya untuk membuka tali mati pada kantong kresek yang susah dibuka sangat mudah jika tahu caranya salah satu pegangan kantong kresek diputar searah berulang-ulang sampai benar-benar mengeras kemudian didorong keluar tanpa cara ini tentunya kita mengalami kesulitan atau sangat lama untuk membukanya Semoga video tutorial singkat ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.